telompan tua oh semurinya berapa hampir seratus oh hampir seratus ya ini nah, ada masih lagi ya, ya. ditekankan sama saya pertama dulu ay almi ke situ situ situ situ situ supaya keumat di mak ada ada siapa nama adiknya yang terani yang itu yang, yang Yang dimanamu, siapa namanya? Dalam. Siapa namanya? Ya, siapa ada ya, ya ingat saya tapi sudah lupa. Neng. Neng. Adik si, adik -si, saya itu sama siapa. Bukan kakak? Bukan kakak? Bukan kakak? Bukan, adik. Siapa nama Ade susten? yang itu ya yang di Nias siapa yang di Nias ya abu seratus namanya nama nama nama, nama ada suster begitu gitu banyak anak anak -an -an. suster Alusia ya. suster Alusia siapa lagi tante Alusia ya ada tante Alusia itu kita dulu